Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar kajian sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengawali kajian sirah ini dari hijrahnya Nabi Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bahwa. beliau memulai hijrah dari Makkah ke Madinah Dan pada saat hijrah itulah ditetapkan sebagai penanggalan Islam Di zaman Umar bin Khattab Perlu dijelaskan di sini perkataan hijrah itu berasal dari Bahasa Arab yang artinya Meninggalkan suatu perbuatan Atau menjauhkan diri dari pergaulan Atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain Itu pengertian dari hijrah dalam bahasa Arab Hijrah itu ada tiga macam Yang pertama dari meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah Dan ini hukumnya wajib dikerjakan Oleh mereka yang telah melakukan Islam Sebagaimana sabda Nabi dari Sahabat Abdullah bin Umar Diluatkan dari Imam Bukhari Al-Muhajir Man hajarah manah Allah Orang-orang berhijrah itu Hakikatnya adalah orang yang meninggalkan segala Apa yang Allah larang darinya Jadi siapa saja yang sudah mengaku Islam Telah masuk Islam Dan dia meninggalkan semua darah Allah Maka dia termasuk Muhajir orang yang berhijrah Yang kedua adalah orang yang hijrah Mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik, Orang-orang kufar yang membunuh yang memfitnah orang-orang yang memeluk Islam Maka hijrah ini adalah wajib hukumnya kerjakan oleh setiap umat Islam Jadi umat Islam yang tidak dapat mengerjakan perintah-perintah Islam Ketika dia berada di satu kampung, satu kota, satu daerah, satu negeri Disebabkan oleh banyaknya fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang ingkar maka hukumnya wajib untuk hijrah dari kampung tersebut ke negeri yang lain untuk dapat dipergunakan melaksanakan perintah-perintah ajaran Islam. Dan di zaman Rasulullah hijrah ini dikerjakan kaum Muslimin sampai terjadi dua kali, yaitu ke negerinya Raja Najasyi, yaitu di Habsyi. Sekarang ini namanya Ethiopia. Yang ketiga adalah hijrah berpindah dari satu negeri ke daerah, orang-orang yang ingkar, yang musyrik ke negeri muslim ya. seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini pun wajib dikerjakan yang beliau termasuk juga ada orang-orang Islam karena dengan berpindahnya beliau dari Mekah ke Madinah, ya, maka nyatalah bahwa dengan perpindahan tersebut akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jika beliau tinggal di negeri tersebut. Tentu, memberi peluang kepada orang-orang yang ingkar untuk musnahkan ajaran-ajaran Islam, maka wajiblah bagi kaum Muslimin untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun, ada juga orang-orang yang tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, nanti akan dijelaskan di belakang, ya, ada sebagian. Kaum Muslimin ya, yang tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah, padahal sudah diperintahkan, sudah diberikan petunjuk oleh Allah melalui rasulnya, namun mereka tidak mau hijrah. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika muncul Perang Badar, orang-orang Islam tersebut yang sudah bersyahadat tersebut dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk ikut berperang memerangi rasulullah dan para sahabatnya nabi lalu mereka meninggal ya, ketika perang tersebut dan ketika itulah Allah subhanahu wa taala menurunkan wahyunya ya, dan melaknat mereka tersebut dan dimasukkan mereka dalam azab yang abadi selama-lamanya demikianlah hijrah ini menjadi satu hal yang strategis untuk dikerjakan untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu dengan leluasa namun yang lebih utama adalah kita menangkap hakikat hijrah ini yang pertama adalah yang paling utama, yaitu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, dan kita sudah termasuk pada orang-orang yang muhajir, orang-orang ya, yang muhajir, orang yang hijrah. Ya. Inilah yang yang dikatakan zaman sekarang: banyak artis yang hijrah, banyak figur yang hijrah. Ya. Hijrahnya semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran nikmat yang tidak pernah akan dia duga ya karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kajian sirah nabawiyah Rasulullah dan para sahabatnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah memerintahkan para sahabat itu berangkat secara perlahan ya. sedikit demi sedikit ya maka sebelum kaum muslimin di Mekah, terutama diri Nabi SAW berhijrah ke Madinah, para sahabat kaum muslimin itu telah lebih dahulu pergi. Perangkat ya. dari tempat kediaman mereka berhijrah menuju Madinah. Dan tentu saja ketika meninggalkan ada yang berpisah dengan bapaknya, ada yang berpisah dengan anaknya, ya, dengan istrinya. Tentunya menderita kesulitan dan kepayahan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya bagi orang, -orang. dalam surah Al-Hasyr ayat Bagi orang-orang auzubillahi bagi orang-orang fakir yang berhijrah mereka dikeluarkan terusir dari tanah airnya dan meninggalkan harta bendanya karena mencari anugerah dan keridaan Allah dan sama menolong Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang sedemikian itu ialah mereka yang sungguh-sungguh beriman. Adapun mereka yang menyediakan rumah-rumah dan beriman sebelum mereka itu. Sebelum Muhajir datang di, di Madinah. Mencintai mereka dan tidaklah terdapat dan ada mereka hajat. Akan suatu dari barang apa yang telah diberikan, dan sama membela, mengenyam atas diri mereka sendiri, sekalipun pada mereka itu ada hajat sendiri. Dan barang siapa melihara dirinya dari kekiraan, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi, di sini ada sifat isar dari seorang Muslim di dalam batinnya, dan ini melingkupi para sahabat ansor Para sahabat Ansor sebenarnya miskin juga. Namun dia mengutamakan sahabat Muhajirin. Dan inilah Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr ini. Ya. Maka di ini jelas bahwa sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah itu semuanya fakir karena mereka meninggalkan rumah tangga, harta bendanya. Dan tujuannya hanya satu yang mencari karunia dari Allah maka mereka itu mementingkan agama mereka Allah dan Rasulnya daripada tanah air mereka, daripada rumah tangga mereka, daripada harta benda yang mereka cintai oleh sebab itu sesudah mereka yang dari madinah yang telah menjadikan rumah di kampung halamannya guna menyambut mereka pun menyediakan apa yang menjadi hajat mereka sebagai manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Sekalipun para sahabat ansor itu Sebenarnya berhajat pula kepada barang-barang tersebut, namun mereka mengalah dengan ikhlas dan sekali-kali tidaklah terdapat dalam dada orang-orang ansor terasa dendam sakit hati pada saudara-saudara mereka yang ada di Mekah. Itulah suatu akhlak yang mulia, sikap yang terpuji maka disebutlah mereka itu kaum ansor. Ansor artinya yang menolong, yang menyokong, yang membantu. Mereka ini dikenal sampai hari ini, ya kalau kita pergi ke Madinah, seakan-akan kita bertemu dengan orang-orang keturunan-keturunan kaum Ansar ini. Mereka menyambut kaum Muslimin yang datang Umroh, Haji dengan luar biasa, dan ahlak ini masih terhimpun dalam keturunan-keturunan mereka sampai ini. Dan muhajirin orang-orang yang berhijrah. Mereka disebutlah sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran. Yaitu orang-orang yang telah menolong Allah dan Rasulnya. yang mereka berhijrah ke Madinah semata-mata. Karena membela agama Allah dan Rasulnya. Dua gelar, ini, gelar yang luar biasa. Kaum muhajirin dan ansor, Gelar abadi yang tersemat di dalam batin mereka. Dada mereka bukan berarti gelar tersebut hanya dipegang oleh mereka semua namun kita tahu hari ini pun banyak kaum muslimin yang dikejar-kejar di negerinya diinjak-injak hak-haknya mereka pun hijrah dari kampung halamannya tercinta menuju negeri-negeri kaum muslimin yang lain seperti terjadi waktu perang Bosnia banyak orang-orang Bosnia yang hijrah meninggalkan Bosnia menuju Indonesia menuju Malaysia disambutlah oleh saudara-saudara di Malaysia di Indonesia mereka juga adalah kaum muhajirin mereka kaum ansor yang menyambutnya selanjutnya ketika satu persatu, para sahabat Rasulullah berangkat secara terang-terangan atau diam-diam berangkat ke Madinah atau berhijrah. Timbullah kekacauan di dalam kelompok kaum-kaum musyrik Quraisy. Setelah kepala-kepala ketua-ketua kaum Quraisy mengetahui sebagian kaum muslimin telah pindah dari Makkah ke Madinah dengan diam-diam, dan mereka melihat bahwa tiba-tiba saja telah banyak rumah-rumah kaum muslimin yang sudah kosong. lambat laut mereka mendengar bahwa kaum muslimin di Madinah telah berjanji dengan sekokoh kokohnya kepada Nabi bahwa mereka sanggup menolong dan membantu dan menyokong sekot-kotnya apa segala apa yang sedang diusahakan dari perjuangan Nabi. Sebab itu mereka merasa dan insap bahwa semua perbuatan mereka yang pernah dilakukan pada Nabi dan berikut-ikutnya akan mendapat balasan yang hebat dari kaum ikut beliau di luar Mekah. Lalu mereka mencari-cari jalan dan daya upaya mencegah adanya balasan tersebut. Di mana baik di rumah-rumah atau jalan-jalan sebagainya mereka tidak lain. Munculkan kekhawatiran akan peristiwa yang akan terjadi kelak dari pembalasan para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Semakin lama, semakin hari, sakit hati mereka semakin nongkrongnya perbuatan Nabi dan pengikutnya. Kian hari kemarahan mereka sampai kepada puncaknya, serta akal pikiran mereka kian pusing dan kacau. Apa yang hendak mereka perbuat untuk memadamkan dan melenyapkan ruh dan semangat pergerakan Nabi Muhammad dan para pengikutnya? Jalan mana yang perlu ditempuh untuk mencahkan persatuan antara kaum Muslimin di Mekah dan di Madinah yang sudah begitu kuat? Maka dengan tidak henti-hentinya dan terus berupaya mencahkan persoalan tersebut, akhirnya terpikirlah mereka tidak ada jalan lain kecuali. Membunuh Rasulullah SAW Mereka berpikir bahwa apabila seorang pemimpin sudah dibunuh Maka apalagi yang akan berbuat lebih mengikut ikutnya Maka sejak itu mereka selalu mengintai-ngintai siang dan malam Dengan maksud kalau mereka bisa menjumpai beliau di tempat yang sunyi Maka beliau langsung dibunuh Tetapi maksud mereka yang sekejam segaras situ tidak juga tercapai Sehingga kemarahan mereka bertambah naik ke puncaknya sedang Nabi sendiri waktu itu sama sekali belum merasa dan mendengar bahwa kepala kepala kaum Quraisy berbuat kejahatan tersendiri beliau. Sekalipun beliau telah mengetahuinya. Beliau pun tidak gentar sedikit pun menghadapi kaum Quraisy tersebut. Tatkala beliau bertablik di, Madin, di Mina pada orang yang berhaji di luar negeri. Beliau lempari batu dan pasir. Dihina dan dicaci mati sekedih oleh kaum musyrikin Quraisy Terutama oleh Abu Lahab. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyu kepada beliau Wallahu ya'asimu ka minan nas Dan Allah kaum Muhammad jadi kejahatan manusia Ama'idah ayat 67 Jadi bisa kita lihat Ketika beliau Kondisi sulit sekalipun Beliau terus mengajarkan mengajak orang pada Islam Ketika masih mahaji Sampai dilempar batu Pasir, dihina Dicaci maki sekejik kejinya Ini suatu hal yang luar biasa Dialami oleh Rasulullah oleh sebab itu, walaupun beliau menghadapi bahaya yang sangat mengancam keselamatan jiwanya, beliau tidak sekali-kali gentar dan takut. Karena beliau yakin bahwa soal hidup mati ada di tangan Allah subhanahu taala Nabi dengan tidak mundur setapak tetap mengerjakan perintah Allah. Dan tak pula menyiarkan kepada semua orang, baik yang sudah menjadi kawan maupun yang menjadi lawan. Dan beliau menyerahkan semua tipu muslihat musuh itu. Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang maha Menang Atas segala-galanya Kemudian diadakan rapat tertutup Kepala-kepala kaum Quraisy Sudah kepala-kepala dan ketua kaum Quraisy Kehabisan jalan Untuk membunuh Rasulullah Dan pikiran mereka siang dan malam Terus menerus pusing memikirkan Rasulullah Maka mereka mengadakan Satu rapat tertutup yang sangat rahasia. Dan yang diundang untuk menghadiri rapat itu para undangannya adalah kepala dan ketua suku, kabilah-kabilah dari bangsa Quraisy serta orang tokoh-tokoh yang terpandang. Tidak seorang pun diperkenankan hadir melainkan yang diundang. Jika di antara undangan itu tidak ada yang dapat datang, ada berhalangan, maka dia harus mengirim wakilnya yang boleh dipercaya rapat itu diadakan di suatu tempat yang disebut dengan Darun Gaduah ya. jadi Darun Gaduahnya semacam tempat ya. lokasinya tidak jauh dari Para ulama mengatakan tidak jadi bukit sofa, ya, <tuh> Rapat ini dilangsungkan pada hari Sabtu, akhir bulan Safar, tahun ke-13 kenabian. Dikunjungi oleh 100 orang, ya, lebih Orang lebih 100 orang. Tadi dari kepala kepala, kabilah-kabilah, kabilah kota Mekah, dan sekelilingnya, masing-masing usia mereka terlebih dari 40 tahun. dengan tegas tidak satupun kabilah atau suku ini yang tidak diwakili oleh rapat itu karena mereka telah mengerti bahwa yang akan diperbincangkan rapat ini adalah satu hal yang sangat penting dan kepala-kepala Quraisy yang tidak ada, tidak hadir waktu itu adalah dari suku Bani Abdi Syamsin, Abba bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dari suku Bani Nawfal Haris bin Amir, dari suku Bani Adi Tu'aimah bin Mut'im Suku Bani Abdudar Nazar bin Naharis Dari Suku Bani Asad abul Bakhtari bin Hisham Dan Zam'ah bin al -Aswad, Dari Suku Bani Mahzum Abu Jahal bin Hisham Dari Suku Bani Sahim sahmin Nabi bin Hujad bin Munabih bin Hijat Dari Suku Bani Jumah Umayah bin Khaled Dari Suku Bani umayyah Abu Sufyan bin Harab Dan lain lainnya kurang perlu Kita ketip satu persatu Adapun Suku Bani Asim Dari Bani dan Bani Abdul Muthalib sengaja tidak diundang ya, karena ini adalah dari sukunya Rasulullah ya. dan tidak dapat diajak bermusyawarah hal-hal yang berbeda kecuali Abdul Hab dari Bani Hashim tapi ia diundang secara perorangan bukan atas nama Bani Hashim <tuh> Jadi, itulah tokoh-tokoh kurais -tokoh yang hadir, ya, kepala-kepalanya yang hadir tadi, yang diperbincangkan. Topiknya hanya satu, ya bagaimana cara membunuh Rasulullah dan dakwah oh Islam yang sedang berkobar ya, di seluruh Hijaz, terutama di Madinah. Itu, itu saja topiknya hanya satu, tidak ada yang lain. Sebelum rapat dibuka, tiba-tiba datanglah seorang yang sangat tua, kelihatannya dari bangsa Najib di depan pintu gerbang gedung Darunnah. Oleh karena kelihatan boya sekali-kali bukan termasuk orang yang diundang, maka segera ia ditegur oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy yang sedang duduk bersama-sama dalam gedung tersebut. <tuh> Siapakah kau hai orang tua? Siapa yang menyuruh kamu datang masuk ke halaman gedung ini padahal tidak ada izin dari kami? Maka orang tersebut menjawab, "Saya seorang kepala dari kabilah Najdi dan saya ketua bangsa Najdi. Saya telah mendapat bahwa wajah Tuhan adalah sangat manis. Nama-nama Tuhan sangat harum semerbak. Saya datang kemari adalah hendak mendengarkan musyawarah tuan-tuan yang mulia dan hebat ini." kalaupun saya tidak mendapat undangan dari tuan-tuan tapi saya mengerti maksud tuan-tuan maka dari itu jika tuan-tuan perkenalkan saya masuk saya hendak masuk dan hendak turut mendengarkan segala apa yang hendak tuan-tuan bicarakan dan jika tuan-tuan tidak berkenankan ya saya akan pergi dari sini dan kembali akan tapi saya mohon dengan hormat sudilah kiranya tuan-tuan izinkan saya masuk dan turut hadir dapat tuan-tuan yang mulia ini Janganlah tuan-tuan terburu-buru menolak ke dalam masa ini, karena barangkali saja pendapat saya nanti akan tuan pakai bukan. Lalu para kepala kaum Quraisy sebentar, dalam mana diantaranya ada pendapat baiklah, ya kita terima karena ia bukan dari orang Madinah, Ya tapi dari Kalau dari Najib, ya baik kita tolak. Habis Habislah. Sebab ya ini sudah pasti seorang bantu dan menyokong Muhammad, dan ada yang mendapat orang ini. Memang betul orang dari Najd bukan dari Mekah, bukan pula dari Yashrib, maka dari itu baik kita terima saja. Sedang Abu Jahal belum mendapat rupa-rupanya orang itu musuh Muhammad, maka baiknya kita terima. Dan jika ia kiranya dapat kita jadikan sebagai penasehat dan berapa nih bolehlah kita tetapkan. Akhirnya dengan seorang bulat diputuskan orang tua itu, dia masuk dan rapat tersebut duduk bersama-sama dengan kepala Quraisy serta dijadikan penasihat sesungguhnya orang tua itu Nauzubillah menjadi adalah iblis